Ya, balik lagi ke channel gua Kali ini gua akan membahas Starbucks Dewata yang berlokasi Di Sunset Road, Bali Posisinya ada di peta yang gue tayangin Dan seperti biasa, untuk link Navigasinya ada di kolom deskripsi Ternyata, Starbucks Dewata ini Merupakan Starbucks terbesar Di Asia Tenggara Yuk, kita mulai dari Pintu masuknya seperti biasa penerapan protokol kesehatan berjalan dengan semestinya di tempat ini ya kita disuruh suhunya lalu disuruh scan untuk masuk ke peduli lindungi nah begitu masuk kita akan disambut dengan kupon kopi mereka dari e, berbagai macam kopi ya seluas 93 meter persegi ini berada di area Starbucks Dewata ini jadi kita bisa lihat tuh pohon-pohon kopinya seperti apa untuk tempatnya sendiri total luasnya itu sebesar 1850 meter persegi guys jadi ini memang uh, besar dalam artian banyak fitur yang tidak ada di tempat Starbucks yang lain dan juga secara area itu besar sekali dan terdiri dari dua lantai nah di area yang pertama ini di sebelah kanan bisa dilihat itu kalau kita mau pesen kopi yang uh, custom ya yang bukan kopi standarnya dari Starbucks kita bisa memilih dari berbagai jenis biji kopi yang ada dan untuk bagian merchandise-nya wih, lengkap banget ini Gua lihat banyak merchandise yang gak ada di Starbucks lain dijual di tempat ini merchandise, banyak juga uh, makanan dan minuman yang gue belum pernah temuin di Starbucks lain ini pilihannya sangat beragam, gue juga sampai agak pusing milihnya, tapi bener-bener uh, ini memuaskan banget sih, buat yang seneng datang dan nongkrong di Starbucks ini di ultimate Starbucks kalau menurut gue ya bukan cuma gede, tapi pilihan makanan dan minumannya juga sangat beragam di sebelah sini kita bisa lihat, itu di depan ada display wall, jadi itu yang kayak lemari itu sebetulnya cuma display ya, tapi dia nunjukin tuh proses-proses pembuatan kopi, jenis-jenis biji kopi, dari mulai awal sampai produk Jadi itu ada videonya di sini. Yuk kita naik ke lantai 2 dan kita lihat ada apa saja di lantai 2 ya. Ini tangganya cukup tinggi ya naiknya ya karena jarak langit-langitnya sangat tinggi jadi ada kesan lapang yang kita terima di sini. Nah ini pemandangan dari lantai 2 ya dengan ornamen besar di tengah tuh di atas. Ini area di tempat yang tadi gue bilang tuh yang uh, bisa pesen custom ya kopinya ya, mau dari biji kopi apa. Enak banget nih untuk nongkrong, diskusi. Kita lanjut ke lantai 2, dan ketika kita belok ke kanan, kita akan menemukan sebuah ruangan yang berjudul Farmer Support Center. Di dalam ruangan Farmer Support Center ini, kita akan menemukan dinding yang terbuat dari tenunan rotan ya. Dan selain itu ada juga uh, display yang menunjukkan kontribusi dan sepak terjang petani kopi di Indonesia dan partnership dengan Starbucks di seluruh dunia. Area merokok selain di lantai satu tersedia juga area merokok yang sangat luas di lantai dua dengan uh, area yang open seperti ini. Tapi juga masih ada atapnya ya. Jadi kalau hujan atau gerimis juga masih bisa nongkrong di sini. Ini besar sekali dan uh, apa ya susunannya itu bagus ya. Uh, tata letak dekornya, kursi-kursinya itu ee, menunjukkan bahwa Starbucks Dewata ini berada di kelas yang lain ya di atas Starbucks-Starbucks lain yang ada di Indonesia nah lo bisa lihat ya itu segede apa gedungnya ya ini lantai dua di semacam terasnya ya yang open yang bisa untuk smoking area Overall experience, gua dan istri gua nongkrong dan ngopi di sini tuh sangat menyenangkan ya, kita sangat happy. Kalaupun ada yang perlu di point out yang agak kurang tuh cuman area parkirnya, khususnya untuk kendaraan roda 4 ya, tapi sisanya kita seneng banget. Oke okay guys, thank you sudah nonton sampai selesai, ditunggu, subscribe-nya, like-nya. Share-nya dan komennya ya, sampai jumpa lagi. Bye!